Jangan marah kalau disebutkan keburukanan dari orang, tidak saja dan nggak ada kerjaan kalau orang lain jadi keburukan kita karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya atau menggibahkan kita itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau ada aib namanya malaikat, jelas ya. Dan nggak usah marah, sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia yang kedua saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal kalau itu kemudian benar hati-hati menjadi gibah kalau itu salah menjadi fitnah dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan maka semua dosa kita ditransfer kepada dia dan pahala, kita, pahala dia ditransfer ke kita